Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabarnya untuk hari ini? Semoga hari ini diberikan rezeki yang banyak dan diberikan kesehatan. Semoga apa yang diharapkan kalian semuanya bisa terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini nampaknya sebuah lautan yang sangat-sangat luar biasa Di waktu menjelang sore Begitu nyata dan indah sekali Pemandangannya di pantai Apalagi di sore hari ini sangat-sangat luar biasa Di pantai terlihat sangat indah Menjelang malam pun masih akan terasa sunyi dan indah sekali. Nampaknya matahari akan terbenam di ufuk barat daya laut yang sangat sangat luar biasa indahnya. <tuh> Buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya ya, biar video ini semakin berkembang dan tetap semangat untuk kalian semuanya. Semoga sehat selalu dan sukses bersama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Lanjutkan untuk semuanya dan jangan di skip untuk video ini yang sangat-sangat luar biasa indahnya alam semesta ini ciptaan Tuhan emang benar-benar sangat-sangat luar biasa indahnya yuk simak terus video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk like subscribe dan share ke teman-teman semuanya terima kasih lanjutkan wow sangat jernih rupanya sungai ini mengalir dengan indah sekali airnya pun sangat-sangat jernih jikalah air mengalir terasa segar sekali nampaknya sungai ini benar-benar bersih dan terawat begitu nyata keindahannya Wow sangat-sangat luar biasa kawan-kawan Yuk simak terus video ini sampai selesai Wah, pantai ini sangat indah sekali, kawan. Sebuah karang-karang di -karang bibir pantai pun enak buat selfie, bahkan sangat jelas keindahannya. Di samping kanan kiri, banyak karang-karang yang sangat luar biasa indahnya. Semoga kalian bisa terhibur dengan video-video ini dan tetap semangat apapun keadaannya tetap yang terbaik buat keadaan semuanya amin amin ya robbal alamin Tidak kalah indahnya sungai ini Benar-benar sangat-sangat berdiri Yang mengalir begitu indah biasa air terjun yang begitu sempurna dan di samping kanan kirinya pun banyak pepohonan yang begitu indah bagus sekali benar-benar sangat indah air terjun ini sangat luar biasa benih tentunya sangat-sangat luar biasa.